Satu, dua yo sahabat biler kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur oke kita lanjut untuk kali ini saya akan tes power untuk senapan senapan angin ini yaitu Glock DP Fusion 1960 klasik coklat non manometer ya sebetulnya tanpa manometer. Oke, kita sebut uh, saya akan menyebutkan uh, spesifikasi singkat dari senapan angin ini. Senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm dan memiliki diameter tabung yaitu 19 mm Oke okay, kita lanjut untuk tes power dari senapan angin ini dan di sini eh, saya menggunakan mimis superdum lagi ya sahabat dulu dan di sana sudah saya siapkan sasaran tembak yaitu batu bata merah dengan eh, jarak tembakannya ini sekitar eh, 10-15 sampai 15 meter sahabat dulu Oke, kita lanjut untuk tes powernya. Dan di sini saya akan menguji power dengan menggunakan satu kali tarikan grendel, ya, Sedulur. Oke, satu, dua. nah itu ya sebetulur. jadi itu tadi untuk eh, tes power dari senapan angin tejer DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat non manometer dan cukup dasar, ya, ya sebenernya eh, bahkan batu-bata merah yang di sana pun dengan satu kali tarikan gerendel sudah jatuh Oke sahabat belajar, mungkin itu saja uh, informasi dari saya untuk kali ini. Oke, sahabat belajar yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Revol. Oke, sekian dari saya. saya saya mohon undur diri dan salam pediler.